<S preach> Di oh, sangku itu yang bohong ya. Ya, tapi empannya gede, gede ya? Iya, Hai, hai, hai, hai, I E aí mainnya sama orangnya, mulai. Penerbot nah, nah, itu tuh, uas ini. Ya, ya, ya, ya. ya. <tik> <tik> <tik> <tik>